Tanyakan apakah ada resep untuk mengurangi rasa sakit dan gatal. Gambarkan gejala Anda dengan jelas dan jawab pertanyaan yang diajukan dokter agar ia dapat merekomendasikan perawatan terbaik. Dua. Dokter semestinya dapat mendiagnosis kutil kelamin hanya dengan melihatnya. Bentuk kutil mungkin rata atau berupa benjolan, satu atau banyak. Warnanya menyerupai daging, merah muda, atau coklat. Untuk mendiagnosis kutil kelamin, dokter mungkin akan mengoleskan larutan asam asetat pada area genital untuk memutihkan kulit agar kutil mudah dilihat. Jika Anda wanita, dokter mungkin akan meminta Anda melakukan tes kehamilan karena ada beberapa perawatan yang tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Jika ternyata Anda hamil, kutil kelamin dapat diangkat dengan dibekukan atau operasi.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 Minta dokter mengoleskan salep untuk pertama kalinya agar Anda bisa melihat caranya. Anda bisa mengulang perawatan ini sampai 4 siklus. Dalam beberapa kasus podofilox dapat menyebabkan iritasi kulit ringan. Jangan gunakan perawatan ini jika Anda hamil.